Wah, wow, apa itu teh Tempe. Coba lihat. Uh, oh, tempe. Itu ada tahu juga. Tahu. Tahu dan tempe. Uh, LED see Yo, what's up guys? kembali di jelajah italia masih bersama dengan brocan dan tentu saja baiklah <laughs> Amore sekarang lagi nyuper ya gantian yang nyuper ya jadi kalau di Eropa tuh bukannya Eropa ya mungkin seluruh dunia jadi gantian kalau nyuper. nah edisi kita kali ini cosa volimo fare oggi Amore? nah deh sementara fare la spesa so we are going to buy something ya jadi kita mau beli uh, sembako buat kebutuhan ya yeah. hidup ya. Eh nah, kita lagi persiapan nih. Kita mau uh, Italia mau kembali ke fase lockdown ya. Yeah? Yeah. Maria. Today so we are going to back to second lockdown. Eh sì, back down cioè secondo il lockdown. E speriamo stasera dovrebbe uscire nuovo jadi begitu teman-teman dan uh, mau tahu kita mau belanja apa aja dan ada apa aja di supermarket uh, yang akan kita tuju? mungkin kita akan temukan sesuatu yang mungkin menurut kalian familiar dan gimana-mana ikuti terus jelajah Italia bersama perusahaan dan teklah yeah. apa jelajah sekalian jadi sebelum kita uh, masuk belanja kita mau ngambil ini dulu apa ambil kereta ya Maria saya sudah ada poinnya Mari kita ambil satu kereta buat belanja. Let's go. apa itu Max? oke okay. kita mau cari apa sekarang? Hmm? Bisa ceritamu. Uh banyak coba lihat. Uh, list, uh, what? Food list. Food listnya banyak. Kita doyan makan ya Tekla ya. We like to eat a lot ya. Yeah. A lot, nah <laughs> enough for one week satu minggu jadi kita sekarang ini mau belanja mingguan ya jadi ya simak terus ya kita mau belanja apa aja jangan ke mana-mana tetap di jelajah Italia ya yeah. ha pemirsa, ada kunyit ternyata tuh harganya 1190 kg oh 90 euro ya 1190 per kilogram oh, Ada telo ada singkong go Wah mantap tuh apa Karot wortel karo, karo, karo, karo, karo, karo, Kacang karo, oh, nyari kacang yuk kita kacang kacang kacang yang jumbo yang gede. Ya itu. Hah. Iya, itu enggak apa-apa, Tek lah. Cela gede aja, Wow. Apa itu, Tek? Salat. Salat. Kol. Apa itu? Kol ya? Yeay. Bro Chan mau nyari brokoli Nah ya nih Buat kosong-kosong brokoli ya yup. Tuh buahnya tuh Ada buah nanas nih buah import semua guys Ini kenapa nanasnya nggak ngambil dari Indonesia Dari mana nih Wah, pas Oke, okay. kita lihat. Lihat, mengambil apa? Tekla. Ya, apa? Apa? Apa? Apa? jamur fungit Fungi. tuh Apa? Apa? Apa? Apa? kita Apa? Kita harus nimbang ya ininya. Apa? yang kita ambil buah-buahnya berapa kilogram? Terus harganya berapa? Yuk, tuh, bimbang. Sekarang kita mau nyari susu Dan Daily product lainnya seperti yogurt Dan sebagainya Mari kita ikuti di dimana ya Teklah kemana? Susu Dapat Apa? Susu Minta susu, apa teklar? Oh, jadi banyak banget bermacam keju di sini, Luh, sampai sana. Wow, oh, banyak banget. Yuk, kita lihat lagi. Dari keju apa Tekla? Apa itu? Skamorza Wow, apa itu Tekla? Tempe Coba lihat Oh Tempe Apa ada tahu juga? Tahu Tahu dan tempe Wuuu, uh, let me see tempe dan tahu Wow ternyata sampai juga di Italia ya hey guys kita nemu tempe dan tahu let's go nah guys jadi di dalam supermarket ini juga uh, tersedia uh, segala sesuatu juga tentang binatang peliharaan ya seperti makanan buat kucing makanan buat uh, anjing dan uh, itu pun bervariasi jadi banyak banget gitu ya jadi bukan hanya untuk uh, kita sendiri manusia tapi juga disediakan untuk binatang apa ya, peliharaan gitu ya hari bersama-sama nanti berencana kasih tahu seperti apa sih ya yuk nah ini guys jadi banyak sekali uh, makanan buat binatang-binatang seperti kucing dan anjing ya. ini buat para pecinta hewan juga di sini tersedia juga nih guys. ya. tuh oh, ada tiket juga. saya ceritakan tuh perlama ya. ya, oke. oke. hehe. hehe. kita belanja buat perlu mingguan di mana? di sana? oke lanjut. Ya tecla belok kiri. Oh penuh macet macet ya. Sekarang kita berada di bagian kulkat. Cool Siamo Ariparto kulkat. Cool Alright, amore. Kulkat. Cool kulkat. <laughs> Jadi kayak daging-daging yang diasap seperti itu ya. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Ini di sini juga ada salmon. hotdog sebagai memakai macam hotdog Uh, banyak sampai sonono, uh, luas ya guys. Ah di sebelahnya juga ada bagian roti. Amore, ambil sosis apa? Ini sosis uh, ayam. Sosis ayam? Ya. Yeah. Hmm enak. <laughs> mau dibikin apa, susi sayamnya? hmm? jadi, uh, snack snack? wow yeah. oh. nanti, take lah yang buat ya ya yeah? you made it? gimana? you made it? ya, yes, saya made it uh -huh. apaan? ini, roti juga <laughs> roti apa canda, omor ya? orang dibilang roti wah, parah juga nih gula nih, aduh <laughs> berapa Coffee. Kopi, Italian kopi. Lihat dong, mana? Uh, Lavazza. Ya. apa lagi? yang Telur. Oke, di sana okay. deh kelihatannya. Ya, sana. Lor, Ndak lihat berocan nemu apa? Kopiko, Kopiko sampai Italia, Buset mendunia dunia, in pokoknya Indonesia ini Indonesia best guys, Kopiko, mantap.